Hari ini pihak aplikasi itu udah mengirimkan foto yang ada di dekat rumah gua bang. Mereka udah mengirimkan foto SMP Negeri 1 sekian-sekian itu dekat rumah gua bang. Bang mereka itu udah mengirimkan foto di persimpangan dekat masuk gang rumah gua bang. Banyak banget ya hari ini yang mengalami masalah seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia ya.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 yang mungkin sudah mendapatkan pesan-pesan yang menyeramkan. Mungkin di diteror ya. Wah itu mah udah biasa ya. Udah jadi makanan sehari-hari ketika kalian itu gagal bayar pinjol. Yang namanya teror dari puluhan nomor-nomor baru itu mah udah biasa. Dan memang cara kerjanya seperti itu. Lantas ada lagi yang lebih menyeramkan bang. Ada. Apa itu bang kira-kira? Nah untuk kalian yang mungkin... Pernah mendapatkan pesan karena kalian belum mampu melakukan pembayaran. Pihak DC sudah berada di sekitaran rumah kalian. Kacau ini ya. Kacau nggak? Kacau lah. Panik nggak? Ya panik lah. Masa nggak panik? Namanya juga udah ada di sekitaran rumah kita. Ya kan? Nah hal-hal yang seperti ini sering terjadi. Ya kan? Sering didapati. Dan hari ini banyak yang masih panik. Bagaimana enggak ini belum kejadian kita udah berusaha sekuat mungkin Untuk membayangkan dan memikirkan kejadian-kejadian negatif Kejadian-kejadian yang mungkin akan membuat malu kita dan keluarga Hal inilah yang mempersulit kalian sendiri Karena kalian sudah membayangkan hal-hal yang buruk Padahal hal itu belum tentu pasti terjadi Dan hari ini banyak yang seperti itu banyak yang membiarkan dirinya sendiri, ya, memikirkan sesuatu yang belum tentu pasti terjadi, malah menambah-nambahinya lagi dengan sesuatu ketakutan-ketakutan yang akhirnya membuat diri kita ini tambah goyang, ya kan? Hidup yang udah goyang ini jangan digoyang lagi, ntar bakal bisa tambah ribet ini, mah. Nah, untuk kalian yang pernah mendapatkan foto atau video. Ya, dep kolektor lapangan itu sudah menuju ke rumah kalian Kita akan bahas dua hal Yang pertama itu foto Dan yang kedua video Hari ini siapa yang sudah mendapatkan foto Bahwasannya tim dep kolektor lapangan itu pengen menuju ke rumahnya Dan siapa pula hari ini yang sudah mendapatkan video Yang mungkin isi videonya Oke okay, bos ya tunggu di rumah ya bos Kita bakal menyusul dan meluncur ke rumah Anda begitu ya Atau mungkin keduanya sudah ada yang mendapati seperti itu Ada yang mendapatkan foto ada yang mendapatkan video Nah kita pengen ngebahas untuk yang foto Hari ini yang sudah mendapatkan foto Yang isi fotonya katanya mereka bakal mau datang ke rumah kita Yang pertama yang perlu kalian ketahui dan perhatikan itu adalah fotonya Nah untuk yang mendapatkan foto misalnya foto tersebut di dalam mobil ya Katanya pihak DC mau ke rumah kita ini bang Mereka memperlihatkan dan mengirimkan foto menuju ke rumah kita Yang perlu diteliti di tahap awal itu coba lihat isi fotonya Misalnya mereka di dalam mobil dan mereka foto jalan ya kan Coba cek Benar nggak itu fotonya lokasinya menuju ke rumah kalian ya itu yang pertama jadi jangan buru-buru panik dong ntar kalau buru-buru panik terus-menerus kita nggak sanggup lagi nih untuk berpikir secara logika misalnya mereka mengirimkan foto berada di dalam mobil dan ternyata itu bukan lokasi daerah rumah kalian. Ya jadi jangan panik, jangan takut, ya kan? Kita harus bisa uh, mencerna apa yang mereka hari ini kirimkan kepada kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada lagi pengaduan. Bang ini kacau bang, kenapa ya? Hari ini pihak aplikasi itu udah mengirimkan foto yang ada di dekat rumah gue bang. Mereka udah mengirimkan foto SMP Negeri 1 sekian-sekian itu dekat rumah gue bang. Bang, mereka itu udah mengirimkan foto di persimpangan dekat masuk gang rumah gua. Bang, banyak banget ya hari ini yang mengalami masalah seperti itu. Nah, coba kita kaji ulang. Kalian sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol itu sudah pasti akan mengirimkan data-data pribadi kalian. Kalian akan mengirimkan foto, dalam akan mengirimkan foto KTP ya. Yang di dalam foto KTP itu sudah pasti ada nama alamat pekerjaan dan lain sebagainya nah terkait tentang foto yang mereka kirimkan ya kan bahwasannya mereka itu ada di dekat rumah kalian mereka tinggal searching aja di Google lalu mereka akan kirimkan dan pilih foto-foto yang berdekatan dengan alamat kalian jadi jangan buru-buru panik harus tetap cerdas dong harus bisa tetap menggunakan logika dan akal sehatnya Supaya masalah yang kecil ini tidak menjadi besar, supaya kita bisa bersungguh-sungguh dalam bekerja, supaya konsentrasi kita tidak terpecah belah kemana-mana, dan kita bisa melunasi satu persatu permasalahan hutang ini. Jadi udah terjawab ya untuk foto. Nah sekarang masuk ke pembahasan untuk video. Hari ini siapa yang sudah mendapatkan bahwasannya mereka itu mengirimkan video yang katanya mau ke rumah kita. Di video yang sebelumnya gue udah rilis ya nama-nama aplikasi pinjol yang berkemungkinan tidak memiliki debt collector lapangan. Yang hari ini kepo yang masih pengen tanya-tanya ya apakah aplikasi ABC ini memang sudah ada debt collector lapangannya. Kalian bisa cek di video sebelumnya gue udah share ya nama-nama aplikasinya. Nah terkait tentang video yang mereka kirimkan kepada kalian Yang isi pembicaranya mungkin ada yang berisi pembicaraan Ada juga yang mungkin hanya sekedar di dalam mobil berjalan gitu Ya itu hampir nggak jauh beda ya dengan Uh, foto yang tadi mereka kirimkan itu nggak jelas juga videonya. Video siapa yang mereka comot, mereka ambil, lalu mereka kirimkan kepada kalian. Mungkin itu memang betul ya, video debt collector yang memang melakukan kunjungan ya, tapi bukan dari aplikasi pinjolnya. Mereka ambil, mereka comot, lalu mereka kirimkan kepada kalian. Nah, itu kalau seandainya kalian buru-buru panik ya kan, pasti. Bakal gerusak-grusuk, ada yang bahkan mungkin udah nggak tinggal lagi di rumahnya. Bahkan mungkin ada yang udah nompang di rumah temannya, karena panik tadi, ya kan? Dan yang jelas, ya untuk aplikasi-aplikasi pinjol yang memang sudah memiliki debt kolektor lapangan itu, mereka tidak akan takut-takuti kalian, mereka tidak akan mengancam kalian kalau memang mereka mau datang mereka kalau mau datang langsung datang aja tanpa ngasih-ngasih tahu ngasih aba-aba kalau mereka mau datang mereka akan langsung datang saja ke rumah kalian ya ngapain juga mereka harus ngasih tahu kalian kalau seandainya mereka mau datang ya pasti kita udah keburu kabur di luar ya kan kalau seandainya memang mereka memberitahukan mau datang ke rumah kita nah jadi beda ya kan ada dua versi hari ini jadi kalau seandainya kita bisa mencernanya dengan baik kita bisa menggunakan sedikit saja kesempatan untuk berpikir secara positif dan jernih. Maka masalah aplikasi pinjol ini tidak akan seribet ini teman-teman. Coba ya misalnya untuk di aplikasi Credivo AkuLaku, yang memang sudah memiliki debt collector lapangan. Mereka nggak akan bilang-bilang nih kalau mereka pengen mau melakukan kunjungan ke rumah. Karena mereka juga udah hafal kalau dikasih tahu nanti pasti debiturnya kabur. Pasti debiturnya nggak akan ada di rumah. Jadi berbeda kan? Nah kalau yang memang tidak ada debt collector lapangannya Mereka akan ancam-ancam Mereka akan takut-takuti kalian Oke okay ya Tim penagihan kita akan datang ke rumah kalian nih Pukul sekian Apabila memang kalian belum mampu melakukan pembayaran Kami tunggu sampai dengan pukul 6 sore hari ini Kalau tidak tim penagihan akan bergerak ke rumah anda Nah beda Kalau yang memang sudah ada debt collector lapangannya Seperti kredivo AkuLaku, Dan memang ada tim lapangannya Ada file collectionnya Ya mereka datang ya mereka datang mereka kunjungan mereka tunjukkan surat ID card pekerjaan mereka ID card pekerjaannya KTP surat penugasannya udah jelas itu akan berbeda dengan ketika aplikasi pinjolnya nggak punya DC tapi menakut-nakuti kalian oke jadi udah terjawab tuntas hari ini berkurang satu kegelisahan kalian tentang debt collector lapangan ya jangan panik dan tetap harus berpikiran positif dan jangan melakukan